Yo, what's up, bro? kabar semuanya? halo ma, mau buka kita lihat apakah ada yang benar di worchat ini yo aljaim yang bang yang baru semua ini biar kau break oh, oh bla, bla, bla, bla. Uh, ma, Bro nggak ya, bakal oh, nggak boleh kan bro bantu ini ya. bantuin push string mah bro bang gue boleh ikutan main nggak bang zokin so zokin so zokin so nih ya? oke okay, bang thank you bang satu lagi nih satu lagi kalau nggak ada kita bertiga aja bang kalau nggak ada cukup yeah. kita bertiga bang yeah. Yeah, yeah. 3 lawan 5, kita menang juga sih bang Udah saja kan? usah saja bang Tambah. Ini teman kita nih, ntar kita liat terenggap Master Master Dan ini Master juga kayak main, mah, bro ya Di tim ini Ocha doang yang udah legend mah bro Nih kayaknya mereka bakal kesusahan nih ya buat push ya lawannya susah bro. ini legend-legend dulu -legen ini, ini. ini jadi kita coba mabro ini kita lihat apakah dia bisa menaklukkan semuanya oke okay? Yuk, mabro let's go nih biasanya bro. ya misalnya temen kita tuh pada master dan satu orang di tim itu legend bro. nah itu musuhnya bakal kekik legend loh itu sering banget begitu bro. ya jadi lebih ngikut ke rektor ya, tingginya. Oke. Okay. Ups. Malam nih. Nah, bawa kita gendong. Bang, Bang, kita ke Abang. All is well, all is Bang. Let's go, Bang. Nice tenang bang ikut gue gendong bang bang busnya di gue deh bang terakhir bang sini bang ikut gue bang mana ya kok menghilang mana ya 420 Oh di situ, putar oh, dia bang. Bang Bang, kita ke kemana ya? Ke B bang. Sekarang bang ke B, ke B, ke B. Ayo bang, kita ke B bang. Wih oh, ya, ayo Masih, bang. Masih uh, uh, ke bang. Pandemi dong. Ini cuman boleh diremehkan. Wuh benar. Santai bang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai, santai eh enak ini enak banget cuy sniper, eh, ada sniper. sniper sniper eh iya iya eh woc mati-mati sniper mambrun sniper banyak banget cuy ini mambrun kita udah dikalahkan dua round mambrun kalian liat tuh ya benar kan jadi teman kita yang random tuh legend karena oce legend bang mending kita bareng bang sini bang sama gua iya iya iya iya oke oke ini, Bang. Oh, ada bom. Santai, santai. buset pakai double V nih, Bang ya. Keren sih. 15 uh, meter, Sakit. Sakit banget ampun. helm, Cuset. Yuk muterin aja, Bang. Muterin balik, Bang. Yuk, yuk. Tapnya jaga, Bang. Santai kepnya. Lu enggak pakai the silent ya? Bagus, Bang. Oh. Ngeri juga ya. Tuh. Pas ke orang di situ. Hati-hati. Hati, Bang. Mantap. kalem Santai, yes, yes, yes. Bang. Mantap. Gua enggak tau di mana lagi nih, Bang. Klien aja deh. Oh sebang, itu di lorong-lorong bang. Larangin 6 menit. Iya yang sini pura-sini pura dia. Larang. Cuy. Masih ngobrol kalem. Nice, rata. Oke, okay, nggak nah. apa-apa bang, santai. Nah, gua gendong bang. <laughs> lu kaget ya bang ya? Ring lu pada master mainnya sama legend bang. Musuhnya soalnya ikut jadi legend bang, ringnya bang. Kalau main sama gua <susur> Yang tertinggi kan iya ini ngerang tertinggi sekarang oh beri mau nah, mau ada salah tempel oh, mati loh enggak ngapa di mana musuhnya bang di lorong bang di lorong kanan itu bang ini kanan gua serius loh sini di gua nih bukan bang ah bukan aku sebelah tadi Om, oke oke oke satu lagi nah mati bang aman aman bang hahaha <laughs> kita masih menang sih bang Santi, Santi. pakai ini bang tuh bang pakai bang anjay mantap eh bang Aduh, rata bang eh 2 2 ah sniper bang gimana tuh gimana di atas nih Perih is... wah ya. Nice try, nice try. nggak apa-apa. Kita balikin habis ini. Gua pengen ngeras kan. Di deh guys. Ya. Di sini, Bang, di layar di lon. Aduh, ada treatment. Aduh, diinjak sama Abang Banteng. Aduh. <tuk> Nih, Bang mau main lagi enggak, Bang? Tuh. Oke. kok. Sama, Bro. Kocang mau diselesaiin dulu ya. Kocang enggak open mic. Oke, okay, kalau Udah kalem Gak kenal nah. mau ada serius semua bro Karena Uca ingin memenangkan game ini Katain aja bro, jangan senang ya sih bang sini bang bang sini bang nggak mau gue bang sini sini lu diem aja di sini J jangan gerak bang soalnya step lu kedengeran nah tungguin aja situ ya tar itu dia bakal ngambil bom di belakang lu bomnya tapi gue cover kalau kalau datang udah 20 detik lagi sih antu aja bang belakang lu itu bang Nice bang, good job bang Iya. Yeah. Gue sarannya lo pakai dead silent aja bang, kalau mainnya Sandy jalan kaki mainnya. Kita ke ini aja bang, ke ke kiri kiri kiri. Oh ini nih. Lo pakai pake, pake. Kalau main ya bang. Jangan pakai jelek, nah, nah DP ada DP, DP ada DP, ada ya, siapa yang mau ngomongin? Oke, okay, apa-apa kok apa. ada ya? Sniper ada dua orang, dua orang, dua orang, dua orang, eh, ada, ada, ada, ada, kiri depan ada, ada, ada, Sendai bang, gebal muter, uh, muter bang, uh, muter banget, uh, muter banget, uh, muter banget, uh, muter banget, muter banget, kucing. Sabut semangat, Bang. Ya. <tuk> <tuk> Aduh. Gua udah kill 21 padahal Bang. Ah, sorry banget nih, Bang ya. <tuk> ngaku nah, iya. nah, apa bang kebetulan ya nggak apa-apa bang oh harus bersahani mak ruwe kita tuh tiap boleh patah semangat kan gue gue masih semangat ibang in invite yang tadi invite lumayan ya ke 20 puluh eh 20 kasih invite tadi iya bang gue gue masih semangat bang ini buat latihan juga soalnya bang dari dapur tak ganti dot cailand dulu ayo mau mau gas lagi, Bang. Masih ke Bang. Tapi kalau sama gue susah kan musuhnya, Bang. Iya. Yeah. Iya e, gitu aja sih, Bang. Yuk, main lagi, Bang. Yuk. <coughs> Udah di game selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bismillah, mabrur pasti kita menangkan. Yuk, Bang. Sekarang kita ras ini Bang. Ras, abang, ras apa, Bang? Kita ngeras. Yuk. Go go go go go. Gue uh, kaget gua. beneran ada gua Aduh. kaget. Tadi, tadi, tadi. Sudah belakang, Bang. Iya, gua tahu. Kok hmm? ngelatok? Jing jing. Hehehe, mantap bang! Gimana bang? Bisa, bisa, ya. bisa juga gitu ya? Lala, lagu nih bang? Skill gue mantap bang? Skill gua mantap mantap bang mantap mantap <laughs> mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap Ya, terlalu buru-buru, gua bang. Sorry, sorry, sorry. Sepertinya kalah nih, Roni. Tapi, Om Ceng, gak boleh persimis dong sama tim Om Mau gak ya? Oh, no, masih ada kesempatan. Kita bisa turun, ayah. Kau bro, hai Ada punya hologram, bisa ya, gitu Nih, awas, pantai. Oh, nice. Sorry, Bang. Kita coba. Gak apa-apa, Bang. Gak apa-apa, Bang niat kita def bang, kita def, kita def sekarang kita def bang. agak santai mainnya. Oke. Okay. gila. Aduh. Ini eh, sendiri. Atas ada orang. Atas atas atas, atas dia, orang. Dia, dia, dia. <tuk> orang masuk. Kok Ada satu itu. Pas, kok kok. Tang, Ya, lihat, di atas gua bang satu mel satu di atas gua bang di launch atas iya iya iya lu tau di mana di atas sini nih nah itu wah ini menang nih bang kita bang bismillah ya bismillah namorin pasti bang ini misalnya aja train legend iya biar abangnya latihan juga bang santai santai sudah biasa sih teman-teman lagi Oh, kayak master mesin gini. Ini biar Abang latihan, Bang. biar Abang bersiap. Ada ada tadi, ada. Di A, di B juga ada, eh di A mana okay. musuhnya? Anjir. Darat. rata, Bang. Pakai SKS ada gua SKS SKG eh, tadi. Nice, Bang. rata, Cim. Ayo, Bang. Gua akan mengembalikan poin Abang-abang ini. Maafin gua udah bikin kalah, Bang. Pakung bikin barang. Tadi aku main sama suami Kaguyah 5-0 juga. Ayo, let's go, Bang. Ayo, ayo, ayo. Jangan on idea. Tuh, bom-bom enggak Enak banget nih. Oke. Stage menu, stage kilo stage itu. BB MD Mana nice. Gua tahu Bang di mana. BBB gue job langsung kita bantai lima kosong bang ini namanya pembalasan ya ide bang bang gue duluan dulu ya bang ya makasih banget nih bang oke okay, oke okay. oke okay. ya, makasih bang Iya, bang kalau mau ketemu gue nanti nonton ocdz aja bang oke okay, oke okay. oh, nonton di youtube ya bang yo yap oke okay, Mabru, kayak gitu aja Untuk video kali ini ya Ma, Mabru ya Walaupun tadi ada kalahnya Tapi akhirnya Oce bisa bertanggung jawab juga Memenangkan ya Mabru ya Ada sedikit pesan moral sih walaupun kalah ya Mabru ya Tadi kan coba udah, udah sampai ke 20 tuh ya Mabru ya Ya pokoknya tuh sejago apapun kita Seperu apapun kita Tapi kita tetap butuh yang namanya tim ya Mabru ya Yang bisa diajak kerja sama Gak bisa cuma jago sendiri Karena mungkin lawan kalian tuh Mempunyai skill yang biasa-biasa aja ya Mungkin ya, tapi kalau timur dan strategi mereka lebih unggul, apa aja ma bro, sejago apapun kita masih bisa kalah di hadapan ke mereka ma bro ya go kill, yuk ma bro masih udah menonton, kalau kalian mau beli akun langsung aja follow instagram kita jublin, joki ke instagram kita joki titik see you ma bro, yaudah yaudah semuanya, see you next.